Bagi kalian yang sudah mensuport channel ini, bangin selalu mendoakan, mudah-mudahan selalu sehat untuk kalian, selalu bahagia untuk kalian semua, dan apapun yang kalian lakukan, mudah-mudahan selalu lancar, selalu dipermudah, amin. Baiklah, Persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kita lihat Persahabat ya banyak sekali dukungan dan support yang diberikan untuk Papa Bilar. Di akun Twitter, persahabat, ya, ini ramai banget dukungan untuk Rizky Bilar. Kita lihat, persahabat, ada sebuah kalimat. Allah sayang banget sama kamu. Karena itu Allah kasih kamu ujian hidup, biar kamu makin kuat, makin dekat sama Allah. Dunia ini memang tempatnya capek. Gak apa-apa, kata Allah. Kan kita cuma sebentar di sini. Ini luar biasa, persahabat. Ini mengingatkan, untuk semuanya juga, para ya, tetap semangat Harus tetap sabar, harus tetap kuat Walaupun ditimpa ujian yang begitu besar Kita yakin bahwa idola kesayangan kita itu sangat kuat Itu sangat tegar Mudah-mudahan leslar selalu bahagia Selalu diberikan kesehatan Selalu rukun bahagia untuk rumah tangganya, amin Berikutnya, merasa dari disimak juga ya ada kabar yang sangat membanggakan sekali Alhamdulillah untuk lagu Lesti berjudul egois ini tembus 70 juta viewers Ini keren banget persahabat Masya Allah Lima tahun yang lalu Lesti dengan judul lagu egois persahabat sudah tembus di angka 70 juta Congratulations ya untuk Bunda El meneguh dan terus berkarya dan selalu memberikan karya terbaik kita lihat juga persahabat ya untuk lagu sekali seumur hidup Alhamdulillah juga sudah tembus 46 juta viewers diinformasikan oleh official adi collection congratulations to 46 millions Lesti Kejora Adibal 3 Entertainment g 3 100 juta Masih jauh, oh, next single baru Lama sekali Kak Adibel Insya Allah banget ya single baru Tentunya selalu kita nantikan Selalu kita tunggu mudah-mudahan ya Secepatnya Bunda Leslie bisa Memberikan karya-karya terbaiknya Kita simak juga persahabat di kalimat komentar Banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan di sini kita lihat persahabat dari akun Leslar Anuskor Fatih jumlah viewers model video lagu Leslie Kujora di YouTube yang pertama egois 70 juta viewers yang kedua lagu Bismillah Cinta 66 juta viewers yang ketiga ada lagu Kulepas dengan Ikhlas dengan tentunya viewers 63 juta yang keempat bawa aku ke Penghulu 48 juta viewers yang nomor lima ada lagu sekali seumur hidup Tembus di angka 46 juta sekarang persahabat ya Untuk lagu tirani 41 juta Lebih dari selamanya 37 juta viewers Zafin Melayu 36 juta viewers Lagu Kejora 16 juta viewers Masya Allah begitu banyak persahabat ya Single Bunda Lesi Kejora Viewersnya main puluhan juta Ini keren banget luar biasa Terbukti Dukungan, support yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai karya-karya Les Kejora. Kemudian juga persahabat disimak diunggah di gasnya nya Bu Fir Pacham yang lalu. Mengunggah kembali persahabat dia, postingan avocingan dari fans. Ada foto jaket Leslar Entertainment. Namun kita dibikin salvok kalimat yang diunggah. Dititipin amanah yang sangat besar sama virus Leslar. Yang pakai ini harusnya punya tanggung jawab yang besar juga ya Dulu, karena semua cuma titipan, hanya titipan ke bersahabat Seharusnya, dulu yang pakai jaket ini pun harus punya tanggung jawab yang besar Doakan persahabatnya mudah-mudahan Leslar Entertainment kembali bangkit dengan semangat yang baru, dengan wajah yang baru kita mendapatkan informasi juga bahwa fanbase VIV Les Lovers akan anjur tanggal 8 memakai jaket Leslar Entertainment. Doakan untuk agenda VIV Les Lovers mudah-mudahan lancar dan sukses. Amin. Kemudian juga persahabat, ya pasti bahagia sekali nih semalam mendapatkan asupan vitamin yang sangat benar-benar membahagiakan sekali. Abang Fatih... Saat melihat kembarannya, aduh, Masya Allah banget ya, gemes dan sangat lucu sekali bersahabat. Luar biasa, Abang El. Mudah-mudahan selalu menjadi anak yang soleh, menjadi kebanggaan kedua orang tua. Masya Allah. Kita lihat juga bersahabat tanggapan komentar yang diurikan. Salah satunya dari akun, Firahartati245. Dari tadi iklan terus, begitu buka story, berdoa. Semoga bukan iklan lagi, manis banget, nak senyumuh. Masya Allah. Bahagianya warga Konoha. Ketika melihat postingannya, Papa B videonya Abang L. Begitu bahagia, begitu bangganya dengan Leslar Family. Semoga Leslar Family selalu diberikan kesehatan, selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Tentunya doa terbaik selalu kita berikan, ya, untuk idola kesayangan kita. Kemudian juga persahabat, ada informasi penting banget ya Ini kabar yang sangat membanggakan sekali Dan pasti ini sekaligus kabar baik untuk warga Konoha Datang dari Eliza, ada skor 4161 Real Disitu memposting foto bunda Lesti yang saat tentunya sedang bernyanyi Namun dibikin salvo persahabat, dia ya, ada sebuah kalimat informasi On progress persahabat, new single Wow, single baru Lesti, ini lagi proses persahabat kita simak juga kalimat caption yang dituliskan New single on progress, are you ready? Katanya sih ini sambungan dari lagu sekali seumur hidup hmm, Makin penasaran deh katanya Masya Allah persahabat Informasi yang sangat membahagiakan Bahwa Bunda Lesi Kejora Ini akan keluar single baru Yang lagi proses persahabat Katanya sih Sambungan dari lagu "Sekali Sumur Hidup", doakan ya, bunda-bunda secepatnya bisa keluar untuk lagu barunya Bunda L Dan semoga karya-karya terbaiknya diminati oleh banyak orang. Amin. Siap branding, pastinya kita selalu kompak untuk mendukung karya-karya Lesti Kejora. Masih menunggu cedokan hingga kabar terbaru berikutnya di pagi hari ini, jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik, kabar bahagia dan terbaru dari Lesti dan Pilar tentunya. Ini dulu informasi di pagi ini bagaimana tanggapan kalian, silahkan berkomentar. Bang terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.